Kenapa saya mengikuti pencak silat? Tidak pernah mengajarkan hal-hal yang jelek. Ada yang mengajarkan hal jelek, yaitu adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejati senyum dan salam pencak silat. Oke, dulur pencak silat semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya dan semoga kita yang sekarang lagi ada kesusahan, ada yang lagi sakit semoga segera uh, disembuhkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan video ini ya, sebelum saya lanjutkan apa yang akan saya uh, ceritakan ya pada segmen ini Jangan lupa kalian subscribe channel ini. Jangan lupa kalian share dan jangan lupa kalian komen ya, agar kenapa? Agar saya akan semakin semangat untuk membuat konten-konten terbaru dari channel ABAI CS. Jadi, kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang kenapa saya mengikuti pencak silat ya. Jadi, di sini saya akan share cerita-cerita saya atau pengalaman-pengalaman saya di channel ABC 6 ini. Jadi saya dulu ketika kecil memiliki cita-cita menjadi seorang pendekar ya. Karena pikiran saya seorang pendekar itu adalah ya benar-benar pendekar yang sudah memiliki kemampuan yang lebih dalam hal bela diri Bisa mengalahkan lawan dengan dengan mudah ketika saya usia SD atau SMP ya kadangkala saya tuh sering melihat video-video silat atau film video aksi di uh, channel televisi ya waktu itu di TV ya teman-teman ya saya suka film-film aksi itu saya suka nah, kemudian seperti halnya tinju, ya boxing dan lain sebagainya, MMA saya suka ya dan kalau tidak salah pada saat itu yang sering saya lihat itu adalah Jackie Chan sama Bruce Lee. Pasti teman-teman juga tahu ya tentang Jackie Chan atau Bruce Lee. Oke. Okay. Kemudian uh, saya di SMA kelas 2 ya, saya itu diajak oleh salah satu teman saya, Mas Yusuf ya. Kebetulan Mas Yusuf yang pertama kali ngajak saya untuk latihan silat. Tapi Mas Yusuf bilangnya ke saya itu uh, olahraga ya, di hari Minggu pagi latihan silatnya. Sebelum saya ikut Mas Yusuf, sama Mas Yusuf disuruh uh, disuruh izin kepada orang tua bahwasanya untuk ikut uh, teman saya ini untuk olahraga, setiap hari Minggu rutin, katanya. Oke, akhirnya saya izin nih, Pak Bu. Saya izin, saya izin mengikuti olahraga, kata teman saya. Oke, setiap hari Minggu rutin latihannya. Oh iya, latihannya dimana? Di sana, oke, gak apa-apa leh Yang penting badanmu sehat, siap. Akhirnya, saya ikut lah. Di suatu tempat, ternyata di suatu tempat itu bukan tempat untuk, ya, bukan, ya, tempat olahraga sih. Ya, emang izinnya bilangnya juga, uh, teman saya ini bilangnya saya diajak untuk olahraga. Ternyata di sana banyak uh, orang atau uh, yang sebaya juga ada, dia menggunakan baju hitam-hitam. Wah, dari situ saya juga berpikir, "Wah, jangan-jangan ini silat nih, wah ini gue banget." Semoga dari sini, gue bisa menjadi, ya gue banget. Semoga saya dari sini, saya bisa menjadi pesilat atau bisa menjadi pendekar yang sebenarnya. Wow. Karena apa, Lur? Ekspektasi saya, atau yang di pikiran saya, yang di pikiran saya, ya, uh, ikut silat, ya, memiliki silat menjadi pendekar kemudian bisa mengalahkan semua orang, semua lawan dengan uh, dengan mudahnya. Nah, itu pikiran saya dulu. Ternyata pikiran uh, saya itu sangat sempit, ya. Ternyata ketika mengikuti latihan silat untuk bisa melakukan gerakan-gerakan yang lincah, gerakan-gerakan uh, kuncian ya, tendangan, pukulan, bantingan dan dan lain sebagainya, itu ternyata butuh proses. Wah, dari situ ya, setelah latihan kemudian ditanya oleh e, Mas Pelatih. Kebut, kebetulan Mas Pelatih saya itu pada saat itu adalah Mas Fatur, dilatih oleh Mas Fatur dan ditanya kenapa ikut silat. Saya bilang, "Saya diajak teman, saya diajak teman, disuruh ikut untuk olahraga biar sehat badannya." Nah, setelah ikut ternyata silat nah. terus ditanya lagi kenapa gak mau ikut silat mau mas saya pengen jadi pendekar saya pengen menjatuhkan nah, saya ingin mengalahkan semua lawanat wah akhirnya mas pelatih saya itu senyum senyum ketawa ketawa ya akhirnya udahlah gak dibahas sampai seret naik sabuk ya naik sabu Naik sabuk itu wah bahagia banget. Jujur ya, memang ketika kita menerima sabuk, ya, sabuk di atasnya. Saya pribadi itu sombong itu ada pada saat itu. Karena mungkin karena awal-awalnya mengenakan sabuk atau mendapatkan sabuk. Wah, dari situ pasti tambah semangat latihannya. Ternyata sampai sekarang ini ya singkat cerita. Tujuan yang saya inginkan bisa mengalahkan semua orang atau semua lawan Ternyata salah lur, ya Tujuan kita untuk mengikuti silat pasti berbeda-beda Tapi yang didapat kebanyakan pasti sama Kebanyakan ya. Mohon maaf, jadi saya gak bilang semuanya enggak Pasti berbeda-beda, tapi pasti ada yang sama saya bilang kebanyakan sama karena mungkin sama juga pengalaman saya dan yang saya dapat dari silat. Yang saya dapat dari silat itu yang pertama yaitu adalah kesabaran atau mengontrol emosi. Seorang pesilat kalau masih belum bisa mengontrol emosi wah percuma ya. Kalau pesilat yang pemula maksudnya yang baru ikut ya pastinya dia masih menggubur-gubur rasa semangatnya. Setelah mengikuti latihan mendapatkan sabuk dan itu tidak diimbangi dengan emosi yang bagus ya mengontrol emosi yang bagus. Kesabarannya, keilmuannya ya keilmuan keorganisasian silatnya dan juga gerakan-gerakan uh, ya silatnya lah dan juga eh uh, pendewasaan kerohanian yang didapat oleh saya itu yang paling ngena itu adalah kesabaran pendewasaan ya patakrama juga jadi sebenarnya silat menurut saya itu banyak pelajarannya Jadi buat kalian, para pesilat, saya minta tolong. Karena di ajaran seluruh pesilat itu pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Ya. Tidak pernah mengajarkan hal-hal yang jelek. Ada yang mengajarkan hal jelek, yaitu adalah oknum saja. Ya. Jadi uh, itu tadi cerita saya, saya ikut silat karena saya diajak Saya ikut silat latihan satu kali dan sampai sekarang bertahan Memang masalah itu banyak di setiap organisasi silat, organisasi apapun, perkumpulan apapun, masalah itu pasti ada. Tinggal bagaimana cara kita menghadapinya. Kalau kita menghadapinya dengan emosi, lur ya. Kalau menghadapinya menggunakan emosi, yo kelar bos. Akhirnya gak, gak ada benernya orang ya. Yang paling merasa benar pasti diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi ini apa ya? ya ini bukan bukan nasehat ya Ini hanya uh, Yang ingin saya omongin aja Ya like. Kalian ini Menurut kalian ini omongan saya Ada benernya ya silahkan like Silahkan komen ya Kemudian Lur uh, Untuk para oknum juga saya minta jangan kalian membawa-bawa masalah pribadi kalian ke membawa nama organisasi. Ya. Soalnya sering yang saya dapat kabar, dapat berita, saya lihat di berita-berita televisi dan lain sebagainya. Ya. Awalnya masalah pribadi. Menurut saya masalah pribadi, tapi Uh, disangkut pautkan dengan keorganisasian Itu yang salah Oke lur mungkin itu aja lah Sedikit cerita dari saya Mungkin next cerita Akan saya ceritakan apa Di video saya yang berikutnya Langsung aja coba kalian komen ya. Kalian mau tanya apa saja Tentang pengalaman saya Silahkan komen di bawah Atau kalian mau tanya-tanya apa Saya bantu jawab semampu saya itu ya lur ya, terima kasih dari saya Bainur Rohmansah dari channel ABCS96 salam sejati dan salam pencah silat.